Kits dan Nusa mempersembahkan. Hah? <SILENCIO> Wah, keren banget. Nusa, lihat-lihat tuh. tuh. Ya kuat bang Iya, ya Ra Kau udah besar, Karamu jadi superhero. Hmm. Superhero di film itu kan bohongan, Rak. Hmm. Mau tahu superhero yang asli beneran ada. Tuh, huh? superhero yang asli itu Uma. Uma? Hmm. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Uma keren. Ah. Kalau Uma punya kekuatan super, Rara juga pasti kuat. Satu dua tiga. Uh. Astaghfirullahaladzim. Kenapa galonnya bisa tumpah? Rak ngapain ngumpet di situ? Saya, hmm, oh, Uma tahu ya? tahulah kan Uma punya penglihatan super. Amin, Rara ya. Uma Rara pengen banget kuat kayak Uma, kuat ngangkat galon hmm. terus bisa cicipin sepanas hmm.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 Kan Rara udah punya itu, yang lebih pas buat Rara. <tuk> Katanya mu kayak Uma, ayo. Ampun, <tuk> ampun, ampun. Dung, dung, dung.